lagi um, untuk video yang kali ini kita akan melanjutkan uh, bagaimana membuat mekanik point and click ya artinya kalau kita klik di floor yang ada di sini ya kita klik di sini atau di dimanapun um, robotnya akan bergerak berjalan menuju titik tersebut ya nah oke okay. kita langsung saja melakukan modifikasi terhadap animasi ya animatornya dulu jadi um, bisa saja tekniknya saya menambahkan walking ya, atau sini kita pakai run aja, run guard, oke. Okay. Nah, bisa saja saya menambahkan run guard uh, dari idle ke sini ya. Cuman ada cara yang lebih uh, realistis, lebih bagus uh, ditampilkan ya. Jadi perpindahan state dari idle ke guard itu bisa lebih smooth ya. Caranya adalah menggunakan... Motion blending, ya. Motion blending, uh, bagaimana caranya kita jadikan idle guard ini sebagai motion blending? Klik kanan pada idle guard-nya, kemudian create new blend 3 instead, ya. Create new blend 3 instead, kemudian Anda double-klik di dalamnya. Nah, Anda punya satu, uh, apa namanya, slider 0-1 ini digunakan untuk memblend animasi dari animasi A menuju animasi B bisa juga anda punya banyak animasi anda bisa blend menggunakan slider ini oke okay. lanjutnya anda um, lihat di inspector di bagian uh, apa namanya blend ini ya di bagian blend anda klik dulu blend-nya, anda tambahkan dua motions klik add motion field klik lagi add motion field Motion field yang pertama adalah Anda klik dulu, Anda pilih yang idle, idle cut tadi ya, idle cut. Ini motion double klik yang uh, action pertama. Motion kedua tadi adalah uh, run. Run cut AR. Oke, okay. run cut AR sehingga uh, blend tree-nya menjadi seperti ini. Oke. Okay. Kalau saya jalankan animasinya Anda bisa lihat, teman-teman. Nah, ini apabila uh, nilai dari blend-nya adalah 0 maka dia akan guard ya dia akan menjalankan animasi guard. Tapi kalau nilainya 1 maka uh, animasinya adalah running. Oke. Okay. Tapi kalau in between ya sebut saja 0,6, 0,7, 0,5 maka akan animasi yang tercipta adalah animasi blending antara idle dengan running. Jadi kita bisa mengatur uh, animasi yang dibuat Mulai dari di idle hingga running ya dengan cara menggunakan blend tree ini. Sehingga kita bisa membuat perlambatan, percepatan dengan gerakan yang lebih realistis. Bukan sudden move dari idle ke running ya. Ini suatu cara teknik yang bisa dipakai untuk membuat animasi running nya lebih realistis teman-teman. Oke, okay. nah kita sudah siapkan ini. Oke, okay. untuk mendeteksi uh, posisi dari uh, area layar yang saya sentuh ya area layar yang saya sentuh maka kita perlu menambahkan action map yang baru ya jadi anda double click warrior action map kemudian kita tambahkan action baru yakni run ya nah di sini bukan button press melainkan kita mau pilih value kemudian kita pilih vector2 ya karena kita mau menangkap posisi dari sentuhan setiap saat, begitu ya. Jadi, di sini, um, kalau press itu hanya satu kali klik, begitu ya. button hanya satu kali klik. Kalau value ini, uh, dia akan nangkap posisi di tempat kita touch setiap saat. Nah, untuk bindingnya, kita akan pilih touch screen. Di sini, anda bisa pilih primary touch positions Ya, kita pilih aja positions kemudian anda save asset, ditutup dulu. Kemudian, um, seperti biasa, kita balik ke Warrior Handler. Teman-teman, di Warrior Handler ini kita perlu bikin callback functions untuk event run tadi, ya: public void on run input action callback context ctx. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa -debug ya, menampilkan posisi koordinat uh, sentuhan di layar oke okay. untuk itu kita membutuhkan touchscreen object ya. Anda bisa import atau seharusnya tidak perlu diimport, otomatis kemudian dot .current dot .primary touch seperti ini kemudian kita bisa dapetin position teman-teman ya kemudian kita bisa read value untuk posisi ini kurung buka kurung tutup atau sorry-sorry sebaiknya jangan seperti ini gini aja teman-teman Nah kemudian kita lakukan debug log debug log um, position plus touch dot position read value oke okay. Di sini kita akan me melihat di console log koordinat uh, x.y lokasi tempat kita menyentuh layar, oke, okay, kita coba uh, balik lagi ke Unity sini teman-teman, jangan lupa agar agar si fungsi apa namanya, onrun ini dijalankan, maka anda harus memasangkan event di uh, behavior ini ya di player inputnya nya anda expand dulu eventnya nya warrior -nya di-expand um, ada dua warrior sekarang punya dua Dua ini ya, dua fungsi, dua action, yakni walk, uh, sorry jump, dan run. Oke, okay, kita uh, tambahkan di sini, kita akan drag and drop ke sini, kemudian kita pilih warrior handler on run. Oke, okay. satu hal lagi teman-teman, anda balik lagi ke apa namanya, warrior handler di sini, anda balik lagi ke sini dan um, tolong animator set untuk jamnya di komen dulu ya supaya enggak rancu atau debugnya juga ya debugnya juga di komen. supaya enggak uh, bingung uh, karena kita menggunakan sentuhan yang sama uh, menggunakan event yang sama untuk walk untuk run dan jam oke okay. kita langsung aja play teman-teman play di sini uh, pada layar konsol kita klik di satu tempat dan anda lihat kalau saya klik tahan, anda bisa lihat ketika saya menggerakkan mouse atau sesuatu saya gerakkan, anda bisa lihat koordinatnya di layar. Teman-teman, ini uh, ujung kiri bawah adalah 0,0 dan ke kanan positif, ya, ke atas juga positif. Hati-hati, ini adalah koordinat uh, screen space, ya, screen space. Uh, koordinat ini uh, dalam satuan piksel, ya, tergantung ukuran smartphone-nya. Dan Anda harus mengkonversi koordinat ini ke uh, world space-nya Unity agar bisa bermanfaat, ya. Bisa digunakan. Baik, pertanyaan um, adalah bagaimana caranya kita uh, mendeteksi lokasi titik di, uh, di, di bidang pelin di rumput tersebut, ya, uh, dengan cara menggunakan touch input. Nah, padahal... Um, seperti yang saya katakan sebelumnya, touch input akan menghasilkan um, koordinat dalam uh, screen space. ya. Padahal yang kita perlukan adalah titik yang ada di dalam world space. Nah, uh, tekniknya di sini kita kenal sebagai recast. Dan ini teknik yang sangat umum dipakai ketika uh, uh, men, apa namanya mendalami game, ya, game programming. Uh, raycast ini dipakai untuk banyak hal, misalkan di game shooter, ketika kita ingin deteksi apakah peluru kita tepat sasaran atau tidak, kita bisa gunakan raycast. Uh, dalam hal ini kita ingin tahu, ya, dalam game yang tutorial kita buat ini, kita ingin tahu koordinat posisi uh, dari suatu objek yang kita klik di layar layar kamera kita. Nah jadi anda bisa lihat di sini anggapannya kameranya ada di sini. Kemudian kita touch ya kamera yang screen space tadi. Yang dilakukan adalah kita membuat uh, menarik garis ya macam sinar dari titik sentuh di layar tersebut tarik garis uh, menuju ke infinite ya menuju ke infinite until hit something, until uh, nabrak sesuatu ya. Nah info tabrakannya bisa kita tangkap dan kita olah seperti ini. Jadi kita uh, tarik garis atau kita recasting, kita tembakan sinar ke tujuan ya. Ketika hinggap atau ternabrak sesuatu di tujuannya, maka kita bisa dapatkan infonya. Untuk uh, itu di uh, Unity memiliki fungsi yang berguna ya, tentangnya di kamera seperti yang anda juga bahwa request itu uh, tergantung dari kamera ya, posisi origin, re-originnya harusnya dari kamera tempat kita melakukan touching. di sini anda punya kamera dot main screen pointer dan anda masukkan uh, apa namanya um, titik sentuhnya ya, touch position, tentu saja tidak ada set ya karena vektor dua aslinya ya, touch position itu. Dan um, ini perintah untuk mengkonversi dari screen point dan menuju world dan bentuknya dalam dalam bentuk sinar ray. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya, anda bisa gunakan physics dot di mana ada dua parameter yakni ray origin yang tadi ini yang kita simpan ray origin ini. Kemudian kita uh, punya variable hit info. Dengan hit info ini kita bisa memperoleh informasi titik sentuh atau titik yang dituju uh, ketika ray-nya bertabrakan dengan suatu objek ya x y dan z dan um, kalau anda ingin tahu kita nabrak apa gitu ya uh, raynya nabrak apa nabrak objek apa kita bisa lihat tagnya dengan cara hit info transform .tag, ya kita akan buat mengimplementasikan meng request uh, untuk membuat mekanik point point and work atau point and run dari tutorial kita Oke, okay, balik lagi ke Warrior Handler. Di bagian on run ini kita akan menangkap apa itu namanya e, reoriginnya. Jadi Anda ketik ray reorigin, sama dengan kamera, main, dot screen, point to ray Dan di sini Anda diminta untuk memasukkan vector 3. vector 3 nya Anda bisa e, dapatkan dari thoughts. Ya touch position tapi touch position adalah vektor 2 ya. Jadi mau tidak mau kita harus create objek baru di sini. Vector 3 dimana koordinatnya kita ambil dari touch. Uh, position. eh uh, x touch. position. touch.position. koma tentu saja yang set adalah 0.0f float -nya. Ini mungkin saya akan enter ke bawah supaya lebih clear maaf ini ndak boleh langsung .x tetapi harus read value panggil fungsinya ini juga .read value oke okay. nah kemudian uh, kita akan jalankan apa namanya physicsnya physics checkingnya physics, checking physics checking uh, recast checkingnya uh, request hit info kita siapkan variabel untuk menampung ini eh uh, sebentar. Yang salah ketik kah? Nah. Oke. Okay. Oke, okay, ini salah ketik harusnya seperti ini. Nah, oke. Okay. Nah, kemudian kita checking if uh, physics.raycast. Nah, seperti ini. Teman, teman ada dua parameter yakni ray origin-nya kita pasingkan dan out hit infonya kita akan uh, apa namanya kita akan pasingkan di second parameter out artinya uh, agar informasi hit infonya bisa dipakai di luar if ini ya bisa dipakai di luar fungsi if ini oke okay, kemudian uh, di dalamnya kita apa yang bisa kita lakukan kita bisa memperoleh uh, ini apa namanya? koordinat. titik titik yang kita hit ya menggunakan uh, touch input ya kita bisa memperoleh itu hit info.point.x misalnya. Nah, teman-teman um, informasi x y set ini kita pakai sebagai destinations ya sebagai tujuan agar karakternya bisa menuju ke sana. Oleh karena itu, teman-teman yang kita lakukan adalah kita perlu sebuah variabel global ya di sini agar um, kita bisa melakukan transformasi atau translasi uh, di fungsi update oke okay? dan kita balik ke atas kita create variabelnya private uh, vector 3 test destination oke okay? Factor 3 destinations kemudian kita uh, update destinations New factor 3, informasinya diambil dari hit .point, dot point dot .x, ya, koma, hit info dot .point .j, hit info dot .point .c. Oke, okay. nah, seperti ini, teman-teman, ya. Jadi, kita punya destination vector dan kita bisa manfaatkan destination vector ini untuk membuat animasi transformasi atau translasi dari titik saat ini menuju ke sana. Untuk itu kita akan pindah ke update, teman-teman. Kita akan mengupdate uh, posisi dari ini ya, dari karakter kita transform.positions positions uh, vector 3.move towards. Okay. Move towards ini adalah fungsi untuk mem, me, apa namanya, memindahkan, memindahkan posisi saat ini menuju ke posisi tujuan. ya. Jadi um, isinya apa? Ada tiga parameter. Pertama adalah posisi awal, kemudian kedua adalah targetnya di mana, dan uh, time stepnya. Posisi awal adalah um, transform.position koma kemudian targetnya adalah tentu saja destination nah time step-nya biasanya kita manfaatkan delta time ya artinya kecepatan bergerak ya move speed move speed dari karakternya kita kalikan dengan delta time oleh karena itu kita perlu menambahkan satu um, variabel lagi Pri mungkin saya pakai serialized field uh, private Uh, float, move, speed dengan default value 10 misalkan, 10F, 10 volt kemudian di bawah sini kita akan pasang dia sebagai move speed. Kalau Anda buat seperti ini, maka yang terjadi uh, karakternya langsung jump, 10, 10 titik ya, 10 poin, langsung jam jam begitu ya, langsung berpindah dengan cepat. Oleh karena itu, biasanya kita kalikan dengan time. Delta time agar perpindahannya mengikuti uh, waktu framenya ter-refresh. Ter Oke. Okay. Nah, teman-teman, seperti itu. Mungkin um, kita akan langsung testing aja ini. Oke, okay, kita akan langsung testing kembali lagi ke Unity. Oke. Okay. Nah. Wah, wow, kelihatannya too fast, teman-teman ya. Jadi kalau saya klik di sini, saya klik di bawah, saya klik di atas, ya. Gerakannya too fast. Nah, ini Anda bisa atur di um, move speed-nya. Misalkan Anda kurangkan jadi 5, misalkan. Ya, ini um, sedikit lebih lambat. Tapi nanti anda kita akan coba-coba uh, angkanya ini, ya, cari. Karena kita harus menyesuaikan dengan animasinya. Kalau Anda lihat, agak aneh gerakannya. Kenapa? Karena... Uh, pertama, tidak ada animasi walkingnya, yang kedua, arah hadapnya juga salah, gitu ya. Oke, okay, teman-teman, nah, uh, request nya sudah berjalan, artinya kalau kita klik di area rumput, maka dia akan menuju ke sana dengan perhitungan request uh, yang kita gunakan tadi. Oke, okay. untuk video selanjutnya, kita akan menjalankan animasi, mengatur agar arah hadapnya menjadi pas, oke. Okay.